tinggal di bulu panon Allah. gitu. sini. kosong mulai itu Klaut, klaut, ini Baru dah kali ada ya. ya. Opor jago. <laughs> oh. Oh. Okay. <What's> Pak, sama deh. <mah> Pak, ini. Apa itu? harus sayur. satu. apa nih? kita nggak. Ini lagi nih. Enggak ada kartu homo tuh. Hancuranku iya, iya, iya, iya. Vitamin. vitamin.